Timnas Indonesia U20 resmi dibubarkan pada Sabtu, 1 April 2023. Setelah Indonesia batal menggelar Piala Dunia U20 2023. Kepastian itu disampaikan Seintai Dalam sesi latihan bersama Timnas Indonesia U20 dan Timnas Indonesia U22 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sabtu, 1 April 2023 sore. Setelah ini akan dibubarkan para pemain Timnas Indonesia U20 dan semua pihak di tim yang mempersiapkan piala dunia U20 kemarin, kata Sintayong. usia status tuan rumah piala dunia? U20 2023, otomatis tak ada tempat bagi skuad Garuda Nusantara untuk tampil di ajang 2 tahunan tersebut. FIFA menyatakan tuan rumah baru akan segera ditentukan sejauh ini baru Argentina yang menyampaikan proposal resmi bagi pengganti tuan rumah piala dunia U20 2023